Iya, ini udah loop lab. Males dagangan Iya, orang dagangan juga yang kanan, istirahat yuk. Ya, Jakarta, bayangkan nih, kampungnya Angker Pakai yang kanan, tadi kayak curah, apa nih, rumahnya dari orang yang beta mengkayu apa bekatul, bekatul siapa? Ya, yang menjali ah lu kah kedap, berat unjali, beli. ya berat tuh ya sing berat berat sejenis mana anak leh? ya angkel zaman pintu ku menggawe angkel, uh, iya iya kenal lagi jakarta kaya nggak iya. ya dia? iya, terus terus, eriang lah dua kenalan mengkon loh, Lebih beli raya, menggawe apa sih? ya pokoknya menggawe enak tinggal dodok, ngopi, jaga membela nengiwe ya, mengkon loh. Jalan ini masih kepi ya? Sayu makat bayar buat penasaran mah? Iya, makat bayar banyak. Ira nemu gak apa-apa di rumah? Mendingan ubah orang dek, pabrik. Beli banyak orang yuk? Aja, ngomong. Pijan, ya us, ayo, mana yo? Ayo. ayo. eh mau ini kenapa lah, <tuh> pasir <And> deh, <then. tuh> jagat deh. enaknya apa dia? enaknya apa? kentang? Ken, ada masalah apa? Ih, gede batu re yang leh, jaluk mak aja, aja. si enak ngono Lagi begini virus sih, pada panggilan tak Lah ya harus langsung bayu. Anak ta? Anak, mumpung anak, sayo biasa malaka Yo, anjing Unta. Saya Saya lah sih, dua-dua, ada tingin mienya mienya kejar apa? Iki batur kita nih, jaluk makaya sing enak. Icebol lah beli bisa apa? Ya tulung tulung ki ya, makaya berapa apa? Ya rela rela harus makaya apa baik, yang penting mau dijalukan sing icebol. Yor, iya, Ira mau beli? Ya bisa, beli beli mau apa? Ya Ira Meru ya, iya, daripada menggawe pekatul, turun sapi harus beli apa? Ya bisa ya, aja lah. Corona iya. -ki, kita bergerak, lah kan ada iya. Aweh, oke, kita Oke, Yo chicken beta. Ya yeah, bisa yuk. Oke, okay, yo singgen. Ya, yeah, Baca-baca dingin. <susur> Wacan. awas PR lo wajan setiap terlepas penge harus ya macam kelalen ya bos kesuruh ke semuanya kita eh eh <tuk>